Halo teman-teman Balik lagi bersama truk Mang Asep ya Mantap sekali teman-teman Lihat Kita menemukan banyak mainan Seperti biasa teman-teman Kita bantu Mengangkut mainan ini ke truk pasir ya teman-teman Mantap hmm. Mantap betul teman-teman Seperti biasa Merkimul Mari kita mulai teman-teman Mantap kita mulai dari yang ini ya teman-teman Oke Nah lihat teman-teman Ada truk pasir teman-teman Keren sekali Langsung saja Kita angkut ya teman-teman Wadidaw Keren sekali Sampai penuh ya teman-teman Jangan kemana-mana dulu Mantap Kita angkut yang warna pink ini teman-teman Mobil ambulan teman-teman mantap betul lucu sekali ayo kita simpan teman-teman wadidaw mantap nah kalian lihat itu yang kuning ih kita ambil saja teman-teman wadidaw keren sekali yang ini mobil beko ya teman-teman mantap keren teman-teman kita langsung angkut saja oke kita ambil yang warna biru teman-teman tuh Wadidaw, keren sekali. Yang ini mobil polisi. Kalian pasti sudah tahu ya. Mantap. Kita langsung angkut saja. Mantap betul. Wadidaw. Nah, yang ini ada anak ayam, teman-teman. Wadaw, lucu sekali. Lihat. Wadaw, mantap betul. Nah, yang ini anak ayam warna kuning teman-teman lucu sekali yang ini warna biru mantap yang ini warna pink wah wow, lucu-lucu semua teman-teman nah dan yang ini warna putih teman-teman mantap kita langsung angkut saja wadidaw mantap betul wah wah wah wow lucu sekali mantap kita angkut saja teman-teman jangan sampai Tertinggal Mantap Wadidaw Satu truk pasir sudah penuh teman-teman Jangan kemana-mana Tuh lihat masih ada teman-teman Mantap Kita langsung lanjut lagi teman-teman Wadidaw Kita mau mulai dari Makhluk laut dulu teman-teman Mantap Wah lihat teman-teman warnanya Mantap sekali yang ini ikan pari teman-teman Kita langsung angkut saja Wadidaw Wow Ada ikan badut teman-teman Lucu sekali Mantap Kita langsung angkut saja mau ya teman-teman Nah yang ini ikan dori teman-teman Lihat matanya keren sekali kan Wadidaw Lucu-lucu semua teman-teman Mantap kita langsung angkut saja teman-teman. Oke, kita simpan. Mantap betul, wadidau. Ih, mantap sekali. Kita menemukan tuh pasir. Mantap. Oke, kita langsung angkut saja, wadidau. Nah, kalau yang ini truk derek teman-teman. Mantap betul. Lihat ada cantolan ya teman-teman Mantap sekali Oke Kita langsung simpan saja Wadidaw Tinggal satu lagi teman-teman Ini dia Truk molen Mantap betul Kita langsung angkut saja Mantap Bisa muter ya teman-teman Tuh lihat Buat mengaduk semen Mantap Wadidaw Tersisa satu lagi teman-teman Ayo bantu kita taikan ya teman-teman Ke truk pasir Mantap betul Tuh lihat masih ada mainannya teman-teman Mantap Yang kemana-mana dulu teman-teman Oke Kita angkut saja teman-teman Nah yang ini yang nyantai ini siapa teman-teman Mainan apa ini teman-teman Lihat Nyantai sekali ya Sepertinya enak sekali dia tuh ini katak teman-teman, mantap betul. Kita langsung angkut saja. Wadidah, lihat. Yang ini lucu sekali, mantap. Ada bayi kura-kura. Wadidah, lucu sekali. Kita langsung angkut saja teman-teman. Mantap. Wow, ada ikan paus teman-teman. Wah. Wow. Lihat teman-teman lucu sekali ya Mantap Kita langsung angkut saja Wadidaw Wah wow, yang ini keren sekali teman-teman Lihat Harus ah, teman-teman Mantap sekali Oke Kita simpan saja teman-teman Mantap Oke Kita ambil yang lainnya teman-teman Nah Yang ini ada truk molen Keren sekali Wadidaw Bisa muter Kita langsung simpan saja Wadidaw Wow Lihat Kalian tahu kan ini truk apa Iya betul sekali Yang ini truk sampah Mantap Kita langsung angkut saja Mantap betul kalau oh, yang ini mobil bok ya teman-teman mantap sekali tuh warna hijau dan boknya warna orange wadaw kita langsung simpan saja teman-teman di sini mantap betul tuh lihat ruhnya sudah pada penuh teman-teman mantap wadidat lihat keren-keren sekali kan teman-teman oke videonya sampai sini dulu ya teman-teman kalian bisa lihat video selanjutnya nanti ya teman-teman kita upload lagi mantap betul oke terima kasih sudah menonton teman-teman bye bye